Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Sumatera Utara, Sumut, untuk periode 14 hingga 20 Desember 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun turun 6526 per kilo menjadi 261328 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun 2033,13 rupiah per kilo, sawit umur 4 tahun 2222,29 rupiah per kilo, sawit umur 5 tahun 2342,36 rupiah per kilo, sawit umur 6 tahun 2408,06 rupiah per kilo, sawit umur 7 tahun 2433,39 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2494,79 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2544,82 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2613,28 rupiah per kilo, sawit umur 21 tahun 2606,94 rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun 2570,08 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2542,69 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2452,11 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2371 rupiah per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah? CPO, ditetapkan Rp11.493,80 per kilo dan harga kernel Rp5.645,44 per kilo dengan indeks K91,64%. Sekian harga sawit untuk tanggal 16 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.